Tuan Rumah unggul terlebih dahulu melalui Dedik Setiawan pada menit ke-45, asis dari De Santoso. Persib membalas melalui Beckham Putra menit ke-49, versi unggul pada menit ke-88 melalui bintangnya David Da Silva memanfaatkan assist R Irianto. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.